maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to matematika artir. Nah, artir. Mau makan sayur tewel, ada lauk ikan asin, tempe, dan sayur mentah. Wow, ada peyek, Nah ini peyek, peyek udang kecil. Nah. Makan hmm, sayur ramangan. Makan sayur mentah. <laughs> makan om um, sayur mentah sayur lalapan ini makan seadanya yang penting bersyukur kenyang tambah enak malah pak asin ini sih panganan ini kin diso malah enak kes gula yang ini gimana bikinnya daging-daging to' eh Nah selamat makan semuanya duh kok miring ya Anjuk bawa woi ya, woi woi, woi woi, woi woi, woi woi, woi woi, woi Tak panci, jangan ntebel. <laughs> Tanggalnya belum tiba kan, Bay? juga itu kan? makan kan. Nganu petangulan nggak lagi baliknya, neh gendut neh kue masa beli Iya Nanti ini perbayaran pula aku yang balik neh gendutnya biasa masa dapatin takwa yang biasa terus ini potwai enak sing luwih parah niku iki kabeh sabun sarapan ya sembarang enak hmm. siang, hmm. Hmm. Orang enak, kan? asin, Tapi waksin, kan? waksin, yasin, asin raya enak sayur mentah ya. Jadi ya. Di salat yang itu. Ini ayu ya. sabar Ayo <laughs> nah. musim dingin sembarang eh enak musim panas lapan ngombe musim panas kakek kurung ya mereka kan ngombe ini aku ngombe lalu mau alas mereka kan kuyak kuyak kuyu ya lalu ku nguyah, nguyuh, nguyuh, lembu. Ka, sembarang barangnya sembarang tak nah, musim aku. dingin apa Uke putih hrc mm -hmm. lumung musim panas irang kurung Bukan aku dua tahun yang akan datang, baliknya bulan itu berarti sedang rasa putih, rasa hilang. <guluh> kalau panas kemana? Bangsa. Pun tidaknya pokoknya enak, enak. enak, terus lagi, pasu. Senti pakar kelambi nimbayu besi eh, cukup tapi ngembayu hmm. anak nona, tanggap itu eh, tangapit munggah di nerape, hmm, ngerusiin, ngerusiin, ngerusiin, ngerusiin, ngerusiin, ngerusiin, maksudnya itu melakukan dewi ini kembang apa terus lagi melakukan dewi wow. nggak hmm melakukan apa mau pakai kalem pala boe kan macam kan yang itu kita emplog gede-gede susu hmm. kita tak merah masalah merah masalah ambil susu susu susu yang vitamin lah tapi, tapi bentuk susu hmm. gitu aku matlan sui ga eh bu, kambing panas panas ya, nah, biasa kan eneng kawasan anak-anaknya segeru kawasan ya lah ya yol. ini anak apik-apik anak-anaknya aku TKI enggak TKI dikei kambi anak-anaknya apik-apik deh e -e anak juraganku kawasan ini nah hmm karena belum tak nong karena apa musim panas kan cocok kelingin kirim ngoyo ngelarang Yelak anakku wedok ngono di kek, neng, koyok, neng, panti opong. Mm. nomor jam lorong mau oh, kan waktu tuh, ora maksudnya kudu nge angkat tak meneng, iya ora, anak maksimal, nggak nggak tendek kan cerowong iklannya kan enggak nyampe, si nungging bayar kan iklan tuh, ya ja, tendek tendek kan iklan nggak terpukau kayak nih di TikTok. Pak. Nah, tapi aku ya gak tahu kok aku Kok aku luka Kalau bakal jamu saya pipe. Hmm? 아니네. 요 퐁으로는 tapi Tak ulon jamu Apa? aneh, nene. Apa? Jamu godokan kan? Oh. kan ini sarane. Ana. Kayak enak Ya, ya apa? Jambu set emas ya. Hmm? Biasa tutupe warna emas. Ya nang makon nang apa? Duh, Eli. Eli, apa? Terima kasih telah